Baik, kali ini kita akan lihat satu lagi konsep yang penting dalam uh, algebra iaitu fungsi nilai mutlak Fungsi nilai mutlak Nilai mutlak Nilai mutlak Baik, nilai mutlak kita boleh takdifkan seperti berikut Sorry. Jika jika nombor A ialah nombor nyata ataupun jika A adalah nombor daripada sistem nombor nyata maka maka nilai maka nilai mutlak Nilai mutlak A adalah A ialah ditarifkan seperti berikut Baik tadi kita ada nilai mutlak A ditarifkan sebagai A jika A lebih besar ataupun sama dengan kosong ataupun Negatif A jika A lebih kecil daripada kosong. Baik. Jadi ini sebenarnya takrifan bagi nilai mutlak. Jadi untuk mengira nilai mutlak katalah kita ambil beberapa contoh. Contoh. Sorry. Contoh. Kita ada. Nilai mutlak bagi 3. Jawapannya adalah 3. Sementara nilai mutlak bagi negatif 2 adalah positif 2. Jadi, bila kita lihat, uh, seandainya nilai uh, seandainya A adalah di dalam, di dalam nilai mutlak itu, sekiranya A itu adalah positif, maka kita sekadar ambil nombor itu saja. Contoh kita tengok pada A, nilai mutlak bagi 3 lah, 3. Tetapi jika nilai nilai A di dalam fungsi nilai mutlak itu adalah negatif, kurang daripada kosong, lebih kecil daripada kosong, maka apa yang kita buat adalah kita ambil nilai positif saja kita tak ambil nilai negatif. Baik, sebab apa? Sebab kalau kita... Tengok taf tafsiran geometri Bagi nilai mutlak ni Katalah kita gunakan Garis tombol Baik Bermula dengan kosong Satu Dua Tiga Negatif satu ni Sorry Negatif dua Sorry negatif 3 baik kita ambil contoh A contoh a, a fungsi mutlak 3 adalah 3 bermakna sebenarnya daripada kosong daripada, daripada titik mula ke 3 ialah sebenarnya kita kira sebagai fungsi mutlak 3 ialah 3 sementara bagi B ialah daripada kosong ke negatif 2 jadi Nilai, put, nilai mutlak bagi negatif 2 adalah 2 jadi kita nampak sebenarnya fungsi, eh silap jadi kita nampak sebenarnya nilai, nilai mutlak ini jika kita tafsirkan dengan kaedah geometri menggunakan nombor, garis nombor kita akan dapat dapat lihat bahawa sebenarnya nilai mutlak A ialah jarak jarak dari kosong ke a ha ini yang dapat kita ambil berdasarkan tafsiran geometri nilai mutlak a adalah jarak daripada kosong ke a sebab tu walaupun kita nak, walaupun a itu kita, kita ne, nilai negatif tetapi sebenarnya yang kita kira bukan bukan A tapi jarak daripada kosong ke A itu sendiri. Ha, sebab tu kita, kita tak ambil nilai negatif sebab mana ada, mana ada jarak yang nilai negatif betul tak? Mana ada jarak nilai negatif? Ha, kita belajar dalam fizik pun yang ada yang ada nilai negatif cuma displacement sahaja, sesaran sahaja. Jarak tak ada ataupun distance tak ada nilai positif. Eh ni, tak ada nilai negatif minta maaf. Ha, baik. Contoh Example contoh. Baik. Jika jika x kurang daripada lebih kecil daripada satu. Tulis semula sorry. Tulis semula nilai mutlak x tolak satu tanpa menggunakan tanpa tanpa menggunakan simbol sorry simbol nilai mutlak Baik, jika X lebih kecil daripada 1 Tulis semula nilai mutlak X tolak 1 Tanpa menggunakan simbol nilai mutlak Maksudnya kita Kita tulis semula nilai nilai mutlak X tolak 1 ni Berdasarkan apa yang kita faham daripada takrifan tadi Takrifan dan tafsiran tadi Baik Sebelum kita menjawab soalan ni aa, Lebih baik untuk kita gunakan kaedah reduksi ataupun induksi saya pun tak ingat dah mana satu untuk tukar antara dua tu baik, katalah kita ambil beberapa, ambil contoh beberapa nilai X menggunakan menggunakan condition ni menggunakan syarat ini. baik contoh kita ambil nilai X sama dengan ok, oleh kerana kita punya syarat X lebih kecil daripada satu, kita mulakan dengan kosong jadi apa yang jadi adalah pada pada absolute weight, pada Nilai mutlak kat sini adalah X tolak 1 Kita kita masukkan nilai X ni ke dalam X kat sini Jadi X tolak 1 adalah kosong tolak 1 Jadi nilai mutlak bagi kosong tolak 1 ialah nilai mutlak bagi 1 Dan nilai mutlak bagi negatif 1 adalah 1 Baik X sama dengan 1 Silap, X sama dengan negatif 1 Jadi nilai mutlak X tolak 1 adalah Nilai mutlak negatif 1 tolak 1. Dan, negatif 1, negatif 1. dan nilai mutlak negatif 1 tolak 1 adalah negatif, eh, nilai mutlak negatif 2. Dan nilai mutlak bagi negatif 2 adalah 2. Kemudian contoh lagi, ambil X sama dengan negatif 2. Bermakna maka nilai mutlak X tolak 1 adalah nilai mutlak negatif 2 tolak 1. Sama dengan negatif, nilai mutlak negatif 2, negatif 2 tolak 1 bersamaan dengan negatif 3. Dan nilai mutlak bagi negatif 3 adalah 3. Okey. Jadi apa yang kita perlu lihat adalah apa yang berlaku pada hasil bagi X tolak 1 ni kat sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi apa yang kita boleh apa yang kita boleh katakan adalah Sorry, jika, sorry, baik, jika, oh silap, jika X lebih kecil daripada 1, maka X tolak 1 lebih kecil daripada kosong. Ha, sebab kita mulakan dengan X sama dengan kosong kan, sebab X tak boleh, tak boleh, jadi x lebih kecil daripada 1 so kita mulakan dengan x sama dengan kosong. Jadi bila kita mas kita gunakan x sama dengan kosong kita masukkan ke dalam ungkapan ni kita akan dapat negatif satu. Ha, jadi negatif satu dah kurang daripada kosong. Ha, jadi jika x kurang daripada 1 maka x tolak satu tu nilai dia adalah kurang daripada kosong. Nah bila dia nilai nilai daripada kos nilai dia kurang daripada kosong bermakna nilai x tolak satu ni adalah negatif. Haa nilai x tolak 1 adalah negatif Jadi berdasarkan apa yang kita faham daripada takrifan dan, inter dan interpretasi geometri Kita katakan Baik Berdasarkan Berdasarkan Sorry Berdasarkan Berdasarkan takrifan Nilai mutlak bagi X tolak 1 adalah, sebab dia kata-kata X, X tolak 1 ni, nilai dia negatif untuk semua X berdasarkan carat ni. Jadi, kita kita gunakan negatif dalam kurungan X tolak 1. Tutup kurungan. Dan kita kembangkan kurungan ini, kita, kurungan ini, kita akan dapat negatif X kemudian negatif tolak 1 jadi negatif jumpa dengan tolak negatif jumpa negatif akan menjadi positif jadi positif 1 kita boleh uh, kita boleh biarkan jawapan macam ni tapi sebaiknya kita dahulukan nombor positif sebelum nombor negatif jadi alihkan nombor 1 ni ke depan kita tulis mula sebagai 1 tolak tolak X baik Jadi, oleh kerana kita sekarang berhadapan dengan fungsi nilai mutlak, uh, wajar untuk kita untuk mengenali ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang ada pada nilai mutlak. Uh, sifatlah, betul sifatlah. Baik, properties. Silap. Sifat. Sifat-sifat bagi fungsi nilai mutlak. Sifat yang pertama Baik, nilai mutlak bagi a lebih besar ataupun sama dengan kosong. sebab kita kata nilai mutlak ni interpretasi geometrinya adalah jarak daripada kosong ke a jadi jarak mana boleh tak boleh menerima tak boleh menerima nilai negatif sifat yang kedua sifat yang kedua Nilai mutlak bagi a sama dengan nilai mutlak bagi negatif a iaitu tadi kita kata a ha okey ini pun kita kita faham berdasarkan takrifan dan ciri sifat yang pertama tadi baik sifat yang ketiga baik nilai mutlak bagi hasil darab dua nombor ab ialah nilai mutlak bagi a darab dengan nilai mutlak bagi b Ha, kita boleh asingkan dua nilai mutlak bagi dua nombor kita pecahkan kepada hasil darab bagi dua nilai mutlak. Ha okey. Dan yang keempat, lebih kurang macam nombor 3. Nilai mutlak bagi a/b ialah nilai mutlak bagi a per nilai mutlak bagi b. Ha pun sama juga. Nilai mutlak bagi hasil bahagi dua nombor kita boleh tuliskan semula sebagai hasil bahagi, hasil bahagi bagi hasil bahagi bagi dua nilai mutlak ha contoh okey kita lihat beberapa contoh untuk mengaplikasikan sifat-sifat ni contoh contoh baik gunakan Gunakan sifat Sifat wish Sifat-sifat Minta maaf Bagi Nilai Mutlak Untuk Sorry Untuk Meringkaskan Meringkaskan Meringkaskan ungkapan yang berikut Sorry Baik gunakan sifat-sifat bagi nilai mutlak yang telah kita kenali tadi untuk ringkas untuk meringkaskan ungkapan-ungkapan berikut. Baik. Kita ada A. Kita ada A, ialah nilai nilai mutlak 2 darab dengan nilai mutlak negatif 1 per 4. Baik. Apa yang kita boleh buat adalah kita terus cari nilai mutlak bagi kedua-dua nilai mutlak ni. Baik. Ok, baik, untuk nilai mutlak 2 ialah 2 darab dengan, ok, nilai mutlak bagi negatif 1 per 4 ialah 1 per 4. 1 per 4. Ha, nilai 2, 1 per 4. Jadi apa kita boleh buat adalah 2 per 4 dan 2/4 kita ringkaskan semula kita ringkaskan lagi menjadi 1/2. Baik. Jadi kalau perhatikan kita kat sini kita terus car, kita terus kirakan nilai mutlak setiap nilai mutlak. Boleh je sebenarnya kalau untuk nilai mutlak yang kedua ni kita apply sifat yang kedua dan sifat yang keempat. Boleh je sebenarnya saya, saya nak buat saya nak buat step nak, nak, nak gunakan 4, kita pecahkan dahulu kepada kepada dua, dua nilai mutlak lagi kemudian kita just ha, yang negatif ni kita buat positif lah kan okay tapi sebab ya, kalau ada exam jangan buang masa banyak sangat lah ha, jangan bawa sebaiknya kalau kita boleh terus uh, evaluate kirakan nilai-nilai nilai-nilai mutlak ni terus sebaiknya kita skip je step-step uh, yang melibatkan perpetis ni kalau confident lah kalau tak confident uh, buat macam biasa pun tak apa uh, kalau tak confident take time pun tak apa uh, yang penting kita faham apa kita buat baik B B minta maaf B uh, nilai mutlak bagi negatif 36 per 4 Baik, apa yang kita boleh di sini adalah, kita nilai kita kirakan dahulu 36 per 4 ni sebab memang 36 boleh dibahagi dengan 4 ha, dapat, nombor, nombor, dapat nombor bulat dan nah, 36 bahagi 4 jawapan ni adalah 9 jadi, instead of kita tulis 36 per 4, kita tulis sebagai negatif, eh, nilai mutlak bagi negatif 9 9 dan Berdasarkan sifat kedua tadi Yang kita dah tahu Yang kita kenal Kita boleh tulis Nilai mutlak bagi 9 adalah 9 Baik Baik Untuk B ni pun kita boleh Sebenarnya sebelum kita gunakan yang Sifat yang kedua Kita gunakan sifat keempat Boleh Tapi sebab kita dah Kalau kita Bila kita dah hafal Jadual Jadual pendaraban 36 dengan 4 ni Dia tak Orang kata tak susah mana lah. Unless kalau macam 1, 6, 9 bagi 13. Itu memang peningpala sikit lah tu. Ha. Tapi kalau 1, 6, 9 bagi 13 pun sebenarnya kita boleh kakak data je kan. Ha. Tadi, sebenarnya better kita skip beberapa step lah kalau kalau sangat-sangat mem memakan masa yang lama. Melainkan kalau tak confident. Ha. Melainkan kalau tak confident, ha. lambat pun tak apa. Janji kita faham apa kita buat Haa itu je Baik Bila kita tak Bila kita jelaskan tentang Haa uh, interpretasi geometri bagi nilai mutlak Maka sebenarnya kita faham nilai mutlak ni Dia punya tafsir geometri adalah jarak Jadi nak tak nak, bila sebut jarak Mestilah kita kata Jarak di antara dua, dua titik Haa jarak di antara dua titik silap jarak jarak silap di antara titik silap jarak di antara dua titik baik jika A dan B silap ialah koordinat silap koordinat koordinat-koordinat bagi titik Dan B Masing-masing Masing-masing Baik Jarak Di antara Jarak di antara A dan B, ialah, ialah kita takrifkan sebagai d dalam kurungan AB. Bila kita gunakan d, d di sini adalah distance, distance. Dalam mungkin, ialah. Selain kita nak gunakan D, J pun boleh, jarak kan? Jarak, kita, sekarang kita gunakan bahasa Melayu jarak. J, A, B ialah nilai mutlak bagi B kecil tolak A. Baik. Jika A dan B adalah koordinat bagi titik A dan B, maksudnya koordinat bagi titik A adalah A kecil dan koordinat bagi B Ialah B kecil Untuk mengukur jarak di antara A dan B Kita gunakan nilai mutlak Nah dalam nilai mutlak Okay so kita gunakan jab Jadi dalam nilai mutlak Kita terbalikkan susunan B dengan A B tolak A Jangan A tolak B pula Walaupun Walaupun yelah boleh je A tolak B A tolak B dengan B tolak A Dia beza dia Satu positif satu negatif je sebenarnya Tapi yelah dalam nilai sebab kita dia absolute kita ada nilai mutlak <laughs> kita nilai mutlak nombor nombor negatif pun dia tak jadi isu juga sebenarnya tapi kena hati hati-hati lah ha. baik itu je ha. baik kita ambil contoh terakhir kita ambil contoh terakhir contoh Contoh, katakan Katakan Titik-titik A B dan C Masing-masing mempunyai mempunyai koordinat koordinat negatif 9 2 dan 7 di atas Di atas Garis koordinat Baik Cari Baik cari A Jarak di antara A dan B Baik Jarak di antara A dan B. Baik. Sekarang ni kita kena-kenal pasti koordinat A apa, koordinat B apa. Baik. Koordinat untuk A adalah negatif 9. Sementara koordinat bagi B adalah negatif 2 eh, adalah 2. So, jarak A, B adalah negatif, eh, nilai mutlak B tolak A. Jadi, nilai mutlak 2 tolak negatif 9. Baik. Oleh kerana negatif tolak bertemu dengan negatif... Ia akan jadi 2 tambah 9 2 tambah 9 sama dengan nilai mutlak 11 dan nilai mutlak 11 adalah 11 Baik B B jarak B dan C jarak B dan C baik jadi jarak B dengan C adalah B kita dah tahu B koordinat B adalah 2 tapi koordinat C adalah 7 jadi dalam, dalam nilai mutlak 7 tolak 2 7 tolak 2 sama dengan nilai mutlak 5 dan nilai mutlak 5 adalah 5 baik C siap minta maaf Jarak di antara A dan C Baik, jarak di antara A dan C Baik, jadi kita kena-kena pasti Koordinat bagi A adalah Negatif 9 Sementara bagi B adalah 7 Eh, dah bagi C adalah 7, minta maaf Jadi, menggunakan menggunakan formula rumus tadi Nilai mutlak 7 tolak Negatif 9 dan 7 tolak degatif 9, kita boleh tulis semula sebagai 7 tambah 9. 7 tambah 9 sama dengan 16. 16. Dan nilai mutlak 16 adalah 16 itu sendiri. Baik. Jadi inilah cara kita gunakan nilai mutlak untuk mengira jarak, untuk mencari jarak di antara Dua titik di atas garis koordinat Haa Baik